Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat lesti lovers, be lovers, dan les love lovers dimanapun kalian berada Selamat sore Selamat datang dan bergabung kembali di channel Youtube Diva TV yang akan terus Memberikan info-info menarik dan Tasnya kabar spesial terbaru dari Idola kita Lesti dan Rizky Pilar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 Baiklah, persahabat untuk menemani santai sore kalian saat ini, pemimpin akan menyuguhkan info-info menarik dan pastinya kabar spesial bahagia dari idola kesayangan kita. Kabar pertama persahabat kita throwback dulu ya dengan momen spesial perdana Abang El di Hari Raya Idul Fitri. Ini dari Leslar yang membuat kita pastinya kangen dan rindu sekali persahabat yang melihat vlog Leslar Entertainment. Mudah-mudahan tahun ini di spesial lebaran ada vlog dari Leslar Family ya yang disuguhkan untuk kita semuanya bismillah mudah-mudahan apapun yang dilakukan oleh Leslar selalu dimudahkan dan dilancarkan Amin kemudian juga kita lihat di story-nya Kak Rizky Makeover sahabat ya ada sebuah kalimat panjang yang diunggah jangan takut kehilangan teman seorang teman atau sahabat itu adalah tempat kita belajar juga kalau mereka memberikan dampak yang tidak baik bukan berarti kita harus mengikuti apa yang mereka lakukan kita berhak menolak bahkan meninggalkan mereka Gak perlu hidup untuk disukai banyak orang, tapi ujungnya malah bikin ribet diri sendiri. Kita punya tanggung jawab besar sama diri sendiri. Kalau kita nyarutak cuma gara-gara salah pergaulan, yang rugi ya diri kita sendiri. Gak usah nyalahin orang lain, kan kamu udah tahu kalau circlemu punya pengaruh buruk. Terus kenapa kamu masih tetap mau bertahan hanya karena takut kehilangan teman? Yuk, coba mikir lagi. Wow, kata-kata bijak. Kutus hari ini dari Kariski Makeup mudah-mudahan persahabat ya. Tentunya kita semuanya mempunyai teman-teman yang tentunya bisa saling Mengingatkan tentang hal kebaikan Ini baik banget tim persahabat ya Kata-kata yang luar biasa yang dipasing oleh Karizki Up Berikutnya juga persahabat kita lihat nih ada cidukan fotonya Abang El Ini saat lebaran pertama Di rumah Bintaro bersama Sepupunya Abang El Kak Ica, Masya Allah banget persahabat Semuanya Tentunya sangat gemes Dengan al-fatih Makin hari makin ganteng makin soleh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 Ketika Ramadan, maaf lahir batin atas kekhilafan ya Semoga kita dipertemukan kembali dengan Ramadan tahun depan Dalam keadaan sehat walafiat Salam sayang dan maaf lahir batin buat Lesnar family min Dan juga buat semua Lesnar lovers rahmat, terkecuali Masya Allah, amin Saling memaafkan dan bismillah yang mudah-mudahan Kita bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan tahun depan kita lihat juga persahabatnya di kalimat caption yang ditulis oleh Lestor Entertainment. Banyak sekali nih yang dikangenin saat Ramadan. Sedih harus berpisah dengan Ramadan tahun ini. Semoga Allah pertemukan kita lagi nih Ramadan tahun depan. Allah sehatkan badan kita. Amin, amin, amin. Ya Allah, alamin Allah, Masya Allah, kita aminkan. Semoga doa baik ini diijabah dan dikabulkan oleh Allah subhanahu SWT. Kemudian juga persahabat berikutnya. Ada cidukan persahabat ya. Kita lihat Bapak bi lagi berdoa.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 Dan pasti, persahabat, juga masih menunggu cidukan lain dan kabar terbaru berikutnya, jangan kemana-mana, terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dari Leslar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bami mengucapkan terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.